inda nabi besar Muhammad yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Lukman Hamdani MEI selaku CEO Lembaga Wakaf Milenial, semoga selalu diberikan kesehatan. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini Bapak Dr. Bayu Tri Cahya S e M S i Semoga selalu diberi kesehatan. Yang terhormat Bapak Ibu yang telah hadir yang telah hadir pada sore hari ini, semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini dibuka, perkenankan saya Nur Sakinah Nasution sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yakni pertama pembukaan, yang kedua materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga sesi foto dan yang terakhir penutupan dan doa. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita membacakan suratul fatihah. Semoga acara pada pagi, pada sore hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Al-fatihah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk memulai acara pada sore hari ini, narasumber kami, kami persilahkan. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, baiklah. Uh, Kak Nur Sakinah seperti itu di sini mungkin karena akhir pekan ya ini nih partisipannya baru 10 orang nah, Insya Allah mungkin bertambah sebenarnya sama dengan apa yang sudah diminta oleh Pak Lukman Hamdani ya ketika Kami diminta tolong untuk menyampaikan materi kemarin. Sudah mengenai salah kaprah, Pak Lukman tiba-tiba muncul ya, luar biasa. Salah kaprah, penelitian terus ini diminta untuk membahas mengenai apa itu namanya praktek SPSS. Nah, seperti itu praktek SPSS yang mungkin. Saya sampaikan, mungkin fokusnya ke ini ya, Pak. Ya, yang sering muncul, sering muncul di penelitian, di riset, di artikel, dan lain sebagainya, itu membahas mengenai hubungan kausalitas, sebab akibat atau kita sering jumpai dengan bahasa pengaruh, nah, pengaruh variabel independen terhadap variabel. Dependent yang kadang variabel independen itu ada mediasinya, ada moderasinya. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokus di independen ke dependen atau variabel yang berpengaruh secara langsung directly ya seperti itu. Itu nanti yang coba kita bahas, kita ure, mulai dari apa ya pemahaman. Terus kalau mungkin nanti bisa share terkait pengolahan coba kita olah secara bersama-sama seperti itu. Yang pertama, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini sudah enggak pertama nih ya, beberapa. Terima kasih Pak Lukman dan kawan-kawan di sini juga ada beberapa dari akademisi dari beberapa kampus lain termasuk Pak Karis Fadulohana ini kan prodi prodi ini bisa muncul di sini Pak Karis, Selamat, ya. Wah jadi minder saya ini, tapi nggak masalah Insya Allah kita saling berbagi terus sebenarnya ketika kita bicara SPSS gitu ya SPSS gitu itu hanya sebuah alat, nih ya, Bapak Ibu semuanya SPSS itu. Alat yang membantu kita untuk mengolah data. Kalau dulu mungkin secara manual, kalau SPSS ini membantu membantu kita, formulanya sudah dimasukkan di program itu, kita tinggal mengolah. Nah, seperti itu. Mungkin saya bisa dibantu untuk memunculkan, tadi ya, word, eh, word, word dulunya ya. Kalau nanti Excel-nya, Bapak-Ibu semua berkenan untuk praktek bersama, Excel-nya nanti bisa di-share oleh Kak Nur Sakinah atau Bapak CEO. Ya, kan? CEO Pak Lepuntan <laughs> Nah itu, saya bisa dibantu untuk memunculkan. Saya nggak pakai PowerPoint ya, karena nanti basisnya adalah kita praktek, jadi lebih enak kalau nanti yang kita tampilkan adalah langsung ini. Nah, ini simple, sebenarnya simple di sini. Ketika tuh apa sih kok cuma warna-warna, Pak? Bulat-bulat gitu. itu sebenarnya merepresentasikan dari sebuah... Hmm, ini variabel gitu ya yang variabel biru kita ke atas dulu Pak fokus yang bawah nanti <laughs> ini enak gini analisis regresi sederhana ini kalau variabel independen variabel independen ini apa sih variabel yang mempengaruhi ya saya kira kita sudah tahu semua itu terus yang biru itu variabel yang dipengaruhi gitu dengan program SPSS mungkin ada yang berpikir di benak kita apa sih sebenarnya SPSS itu SPSS itu singkatannya apa jadi SPSS itu kenapa disebut SPSS karena kepanjangannya statistical package for social science gitu jadi seperangkat ini seperangkat pengolahan statistik yang terkait dengan keilmuan sosial seperti itu jadi ini Perangkat lunak komputer yang digunakan sebagai alat analisis statistik dan pengolahan data SPSS ini sendiri banyak digunakan oleh peneliti maupun praktisi di bidang mereka yang menyandarkan pada sebuah data ya bisa ekonomi, sosiologi, psikologi, bisnis, ilmu sosial lainnya. Terus SPSS ini sendiri dapat mengimpor mengimpor data dari misalnya dari Excel dan sejenisnya banyak file datanya. Berupa apa nah, nanti pengolahannya itu bisa kita pakai statistik deskriptif, bisa uji T, ANOVA, regresi banyak hal, dan SPSS ini kadang disertai dengan visualisasi, gambar, grafik, diagram, dan sebagainya, sehingga mempermudah kita untuk membaca sebuah data. Nah, seperti itu enak banget ketika nyaman sekali ketika kita ada sebuah data dilengkapi dengan grafik, terus penjelasan dan sebagainya. Terus seiring dengan pertambahnya kalau enggak salah SPSS sekarang sudah sampai ke SPSS 25 26 apa berapa nih? Seperti itu. Jadi seiring perkembangan teknologi maka SPSS telah mengembangkan fitur-fitur yang cukup baru ya seperti multivariat, analisis faktor class string dan sebagainya banyak sekali nah, seperti itu jadi kembali lagi SPSS ini adalah alat nih alat statistik yang membantu kita untuk mengurai gitu. mengurai mengurai data kita ini sangat membantu banget ketika data kita adalah data yang bersifat kuanti bisa primer bisa sekunder nah, gitu. itu bisa di enable edit nggak apa -apa, nggak masalah. Terus di sini di sini di sebelah kiri ini di sebelah kiri Bapak Ibu semuanya di situ terpapat gambar misalnya merah, pink, orange, terus apa namanya? ungu, itu menuju ke arah biru ya. Menuju ke arah biru itu menunjukkan bahwa di situ variabel independen ini mempengaruhi mempengaruhi variabel dependen sudah pasti ketika dipengaruhi, ini adalah variabel yang terikat. terikat. Nah, kalau saudara melakukan penelitian, kalau ditanya variabel apa yang memunculkan fenomena, problema, dan sebagainya, itu di ada di variabel dependenya. Jadi, Bapak-Ibu semua jangan sampai ketika nanti ditanya oleh uh, reviewer atau oleh yang lainnya, variabel apa sih yang bermasalah di riset saudara? sudah barang tentu adalah variabel dependen. Nah kalau yang dicapai variabel independen, nah itu nanti pastinya pembahasan di dalam riset itu akan banyak menghadirkan ini kerancuan nah, seperti itu. Karena apa? titik tolak ketika kita melihat suatu riset itu kurang tepat, nah seperti itu. Jadi seperti gambar ini. Ini variabel ini dipengaruhi. Kalau set regresi sederhana, namanya saja sederhana, maka yang dipengaruhi, eh, yang mempengaruhi hanya satu variabel. Sedangkan kalau ini, kalau yang bawahnya itu, kita ngambil contoh, ada empat empat variabel, i, dependent ke variabel dependent Nah, seperti itu. Ini, ini dari Pak Lukman ya. Pak Lukman ada ini kalau Pak Lukman? Ada SPSS nggak Pak Lukman? Uh, belum ada, Prof. kemarin laptop sampai. <laughs> uh, yeah. nah, kalau seperti itu saya siapkan. Nanti materinya bisa di-share dari Pak Lukman Excel-nya. Nah, kita praktekan bersama, oke? Okay? Atau saya yang praktekan dan menjelaskan jika tidak masalah. Nah, sorry. Sebentar saya sambil ini ya menyiapkan apa datanya nih data sama ini Oke nanti kalau tidak tertampil mohon konfirmasinya ini berusaha untuk saya tampilkan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya Ada Pak Suparwi. tertampil Bapak Lukman mohon bantuannya untuk mengkonfirmasi. Oh ya, clear Prof, clear. Clear ya? Ya clear. clear. Oke, okay. ini karena mungkin kita sudah ini akrab ya Bapak Ibu dengan Pak Lukman ini kadang dia manggil Prof, tapi sebenarnya saya tidak Prof gitu dan saya tidak minta untuk dipanggil Prof, tapi itu semoga bagian dari doa. Di sini contohnya gini Bapak Ibu. Eh, jadi di sini ada lima ya, seperti saya contohkan tadi, ada uncess income sama saving, nah, seperti itu. Di sini variabel dependennya, nah, variabel dependennya adalah variabel unce itu nggak yang 192 sampai ke bawah. Eh, variabel dependennya berarti yang dipengaruhi, ya nah, seperti itu. Lah yang mempengaruhi apa? Di situ ada penghasilan itu uh, variabel atau penghasilan itu dipengaruhi oleh siapa saja variabel size ukuran terus ada income ada kesejahteraan apa enggih macam saving nah, seperti itu angkanya sudah ada semua angkanya sudah ada semua tinggal kita masukkan nah seperti itu enggih okay. Jadi ini sudah ada lima data. Lima data. Seperti itu kekayaannya. Lima data ini kita masukkan ke misalnya ini ya. Kita masukkan dulu. Kita copy boleh. Copy data ini. Sebenarnya import boleh. Nah, paling mudah ya. kita copy gitu aja sampai bawah misalnya. Kita copy-copy itu bisa ctrl C ya. Ctrl C datanya diada di Pak Lukman. terus kita taruh di yang namanya SPSS nah, di SPSS ini tampil nggak programnya SPSS Pak Lukman ya programnya belum banyak baru yang apa Excelnya sudah Excel Oke okay. saya akan share yang Sudah, waalaikum. Ya, Excel, Prof. sudah, sudah SPSS, Prof. sudah, sudah masuk SPSS. Nah, datanya muncul ya, Bapak Ibu semuanya. Ini dari hasil copy paste saya tadi. Hmm. Mungkin Bapak Ibu bisa praktek atau langsung bisa bertanya, boleh? Nah, seperti itu. Datanya Bapak dari. Bapak mau nanya langsung aja ya sama. Sama prof, Bayu langsung ya, sama Pak Bayu. <laughs> nah, tapi kok ini tulisannya, par 001, far Satu, Pak. Ah, seperti itu, nih, ya Bapak Ibu semuanya, ini bisa kita, ini bisa kita, apa namanya, bisa kita. ganti namanya caranya gimana bisa diklik dua kali nah. atau gini klik variable view di bawah itu variable view di bawah itu Nah gitu jadi bisa diklik dua kali atau klik variable view di bawah itu bapak ibu semuanya Monggo bisa terus sesuaikan namanya nah, gitu. sesuaikan namanya Saya kan tadi apa? Tadi apa ya? Kita klik. Ini hanya sebuah nama saja, enggak? Nanti bisa apapun itu yang melambangkan data dari Panjenengan. Tadi apa ya? Bentar. Oke seperti ini jadi ini sudah berubah karena tadi namanya kita ganti di sini hmm. ini, ya, ini nanti bisa dipelajari tipe terus oh, desimalnya berapa angkatnya berapa value ah, ini ini penyertaan ya penyertaan yang nanti panjenengan bisa ini bisa coba-coba Hmm, ini pada dasarnya ini skill semua kita tipenya skill-skill itu skala-skala skala kita pakainya rasio saja skill original interval dan skill terus kita coba nah, kita coba sebenarnya kita anggap saja uji prasyarat dalam Analis regresi berganda itu uh, uji prasyaratnya adalah asumsi klasik. Nah, ini ibaratkan asumsi klasik ini tidak ada masalah. Asumsi klasik itu mulai dari uh, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas sama autokorelasi. Anggap saja itu nggak ada masalah nih, nggak ada masalah. Kita langsung ke analis. Nah, langkahnya kalau kita menguji apa namanya uji regresi berganda, analis regresion linear. dependennya tadi apa dependennya tadi adalah ans independennya apa independennya bisa dimasukkan satu-satu dengan diklik ini Gini. atau dibalikkan lagi atau dengan diblok semua langsung bisa dimasukkan begini hmm. jadi ini ada empat mungkin diulangi lagi ya awalnya lima lima dimasukkan satu ke dependen nah, dependennya apa yang dipengaruhi apa dipengaruhi adalah variabel unsnya itu terus yang lainnya berarti variabel yang mempengaruhi masukan ke bawah metode di regression itu ada berapa ya enter, sub, remove, berbeda sama forward Nah, kita pakai enter yang sering digunakan memasukkan semua unsur variabel independen terus ini penyertaan nanti boleh diadati tapi kita langsung saja ya. coba ini simple banget seperti ini kemudian kita bisa langsung Oke okay. nah, gitu. nah, akan muncul hasilnya Bapak Ibu nah, akan muncul hasilnya di sini di keterangan ini variabel enter ini berarti kita memasukkan semua variabel independennya yang dimasukkan ada saving, ses sama income nah terus variabel dependennya apa variabel dependen dibaca di bawah di sini dependen variabelnya ada al alredy variable enter jadi semua B ini semua variabel independennya dimasukkan Nah. Oke, okay, guys. jadi Proses pertama ini, urutan dalam sini tidak boleh dibolak-balik. Jadi, tidak boleh dibolak-balik ya, karena tampilannya dari pengolahan data seperti ini, maka kita nggak boleh membolak-balik. Ini apa yang terjadi di mahasiswa adalah kadang membolak-balik. Apa yang terjadi adalah kadang dibolak-balik nah, oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan. Eh, padahal kebutuhannya sudah jelas nih, masa sekelas SPSS tidak memberikan kebutuhan yang jelas terhadap apa-apa yang kita inginkan dari sebuah pengolahan data. Kadang mahasiswa itu membalik-balik uji T lebih dahulu, baru uji F, padahal sudah jelas di di ini, di ini tampilan ini, variabel terus keefisien determinasi, R2, F, dan TA. oke Kita sudah membahas yang ini, yang kedua adalah yang kedua adalah ini recreation mana sih sorry ringkasan dari modelnya di sini dilihat bahwasanya r square itu apabila variabel independennya ini hanya satu namanya square kuadrat ya square itu ketika ditambah variabel independennya nilainya akan semakin bertambah tapi berbeda ketika kita mengenalkan adjusted r-square dimana berarti ada nilai yang disesuaikan dengan bertambahnya variabel independen ini Ini enggak sama karena ada penyesuaian di sini nilainya nul titik ini depannya ada 0.802 ya, 0 terus ini errornya di sini r-square nya adjusted r-square nya adalah 0,802 ini berarti Variabel saving dan kawan-kawan ini dapat menjelaskan. Jadi, kalau dapat menjelaskan ini maksimalnya berapa persen? 100 persen. Maka variabel keempat ini dapat menjelaskan sebanyak 80,2 persen. Caranya gimana ya ini 0,802? Kita jadikan persen jadi ya kali 100 persen. Dapatnya adalah 80,2 persen. Jadi ini lumayan bagus ini mendekati 100. Jadi peneliti itu menduga bahwa variabel-variabel yang berpengaruh itu secara dominan dapat menjelaskan nah, seperti itu. G itu koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh adjusted R square-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita ketahui bersama Tampilannya bisa dilihat enggak ya ini ya? Belum berubah prof ini. Ini masuk sales income. Oh iya ya. Iya prof Anwar. Kok enggak ada yang konfirmasi? Oh, bro. iya. Tapi. Ini berubah enggak? Enggak ada apa, apa? Berubah. Ini berubah prof. Ah, sudah berubah Pak Lukman bebas saya ngomong. Panjang lebar. Nah, gitu Aduh ini terlok mungkin pertanyaan dulu prof dari kami Bro, nah, ini mungkin ini. ada pertanyaan dulu Bapak Oke. Ibu, Bapak Ibu tampilannya silangkan. seperti ini ya Bapak Ibu semuanya ya Wah. atau sudah cukup jelas Nah, ini prof biasanya anak S1 atau bagi prinsip pemula untuk DPD. Ini pedan itu prof, itu sebetulnya dibuat-buat saja, atau memang landasannya oh. prof, atau bagaimana prof bagi pemula, dan untuk uh, bagi anak S1 ataupun S2 yang belum betul -betul. buat prof. Nah, mungkin betul -betul. Betul -betul. jadi. Variabel independen maupun dependen itu apakah dibuat-buat atau kita bisa mengarang-arang sendiri? Mungkin seperti itu ya Pak Lukman Hamdani ya pertanyaannya ya, prof. Tau, gitu. Prof, gitu Pada dasarnya Prof. Oke. Okay. Ya, Jadi gini Pak Lukman Hamdani, pada dasarnya kita adalah secara rasional dulu ya Pak Lukman Hamdani. Secara rasional dulu, apakah memang uh, itu bisa? Logikanya nyambung atau tidak. Contoh begini Pak Lukman Hamdani logika yang paling mudah analoginya dan Bapak Ibu semuanya. Dengan kita tekun belajar berarti apa berdampak pada apa gitu? Berdampak pada prestasi kan seperti itu. Berarti prestasi ini dipengaruhi oleh apa? Aktivitas belajar kita, nah, ya kan? Atau hal-hal yang lain mendukung prestasi mungkin les dan sebagainya lagi jadi prestasi ini bisa dari ketakunan belajar bisa dari kegiatan les dan sebagainya ini secara rasional seperti itu Lah contoh yang lain lagi contoh gaya hidup gaya hidup itu dipengaruhi oleh apa atau apa yang bisa mempengaruhi gaya hidup misalnya Orang banyak gaya nah, otomatis mungkin pendapatan atau uangnya banyak, nah. berarti orang orang gaya hidupnya beda, bukan banyak gaya yang manual. Orang gaya hidupnya, misalnya mewah, berarti pendapatannya juga banyak, berarti pendapatan mempengaruhi gaya hidup. Jadi, secara rasional, kan menunjukkan bahwa ada variabel yang dipengaruhi dan ada variabel yang mempengaruhi lah seperti itu variabel yang mempengaruhi otomatis yang bisa memberikan anu gih reaksi terhadap apa seperti itu nggak bisa Pak Lukman kita balik gaya hidup mempengaruhi pendapatan loh ini eh, bahaya ini kok kucur nah, seperti itu atau prestasi mempengaruhi uh, aktivitas belajar ya kan nggak mungkin kan biasanya kan ketekunan latihan dan sebagainya itu yang mempengaruhi prestasi bukan sebaliknya nah, dalam sebuah artikel itu juga seperti itu kebanyakan mereka ada penjelasan secara rasional secara logis mana variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi kadang ada yang otak-atik kemarin saya juga sempat diskusi sama mahasiswa kok variabel ya dipengaruhi kok dibalik kenapa biar beda Pak lu ya enggak bisa secara Pak. penalaran rasional yo ya enggak masuk ah seperti itu ya mungkin kan maka penelitian kuanti itu banyak menyandarkan atau banyak bertitik tolak dari sebuah hasil riset nah hasil riset itu menjadi dapat dibuat guidance apa dibuat apa pedoman untuk kita melangkah gitu makanya review penguji ataupun pembimbing biasanya tanya saudara ini kok ada variabel moderasi atau intervening atau independen atau dependennya ini dasarnya dari apa seperti itu nah, paling mudah panjenengan ya dari mencari sebuah artikel yang menjadi dasar panjenengan makanya di level-level kita ke S2 S3 kan kita disuruh level S1 juga tapi jumlahnya berbeda kita pasti justru mencari artikel yang terkait, itu sebanyak-banyaknya, kan? Nah, itu untuk mendukung seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Lukman. Bisa diterima ya, Pak Lukman? Oke, baik, bro. Makasih ya, Bro. Nah, seperti itu. Nah, ini ibaratkan saja ini ya, dan sebagainya. Kan, dipengaruhi oleh, dipengaruhi itu berarti yang mempengaruhi itu ada saving size tabungan terus ukuran terus kekayaan sama income gitu atau itu sama income rancu ya nanti kita boleh ganti salah satu menjadi variabel yang lain yang lebih uh, lebih apa nge, lebih jelas gitu nah seperti itu jadi dari data Excel tadi kita masukkan ke apa tadi SPSS ya kan terus kita ada transform compute seperti itu yang ini Ketika saya klik seperti ini muncul tampilannya Pak Lukman Saya ada analis Terus regression Ini muncul nggak Pak Lukman? Muncul Pak Ini ya? Ininya muncul, muncul ya? Nah, muncul, siap Pak Parwi siap, terima kasih Pak Parwi nah, Terus Langkahnya saya ulangi lah Nanti takut nah, Ini muncul nggak muncul pak. muncul muncul oke okay. kita masukkan nih oke okay, kita ulangi lagi semuanya saya takut ada yang terlewat harusnya kita masukkan ke dependennya saya sama saving itu kita masukkan ke sini nah, gitu Pak kalau independen kita masukkan ke sini kok ininya nggak hilang, ya memang seperti itu tapi kalau dependennya akan otomatis hilang. Hilang itu tidak ada di daftar sini. Kalau yang independen tetap muncul. Independen yang mempengaruhi. Oke, anggap saja ini langsung di oke -okay saja. Ini sebenarnya cuma fitur tambahan. Digunakan ketika diperlukan. Next. Tampilannya seperti ini. Tampilannya ini sudah tabel, nggak muncul ya? Sudah muncul. Muncul, terima kasih atas responnya. Nah, ini ini menjelaskan dalam kotak ini variabel yang mempengaruhilah yang dipengaruhi muncul di mana keterangannya di bawah ini dependent nah saya kayak gitu ini independent ini dependent ini metodenya metode yang umum digunakan dan nggak usah digunakan ini biasanya metode enter tapi saat dulu memang disuruh pembimbing saya untuk menguji yang lain supaya saya tahu fungsinya untuk apa nah. terus ini ringkasan modelnya ini. Nih, prediktor. Prediktor ini yang diduga mempengaruhi ada empat, sama kan savings, saya sampai income. Ini dapat menjelaskan kita lihatnya bukan -nya R square-nya atau R-nya tapi adjusted R square karena apa? variabel independennya lebih dari satu ya. Sampai kalau kalau cuma satu pakai R square. Kalau lebih dari satu adjusted R square karena ada penyesuaian square atau pangkat ini sendiri kalau satu di pangkat satu kan satu ya tapi kalau dua pangkat dua empat tiga pangkat dua sorry satu pangkat dua satu dua pangkat dua empat tiga pangkat dua sembilan nah, itu kan selalu bertambah tapi kalau ada adjusted ini nanti disesuaikan nilainya belum tentu bertambah malah kadang turun tergantung dari data yang kita masukkan seperti itu nah, ini ketemu ada titik 802 berarti ini variabel independen ini menjelaskan menjelaskan ya bukan mempengaruhi yang menjelaskan kalau saya baca literaturnya itu menjelaskan sebanyak 80,2%. Nah, seperti itu. Pak keempat variabel sisanya dari apa, Pak? Sisanya kan kalau 100% masih ada sekitar 20-an atau 19%. Nah, seperti itu dari apa? Itu berarti, variabel-variabel yang kita tidak angkat dalam penelitian kita, nah, seperti itu. Jadi, variabel yang kita tidak angkat dalam penelitian kita ini berarti menjadi nanti, ketika penelitian selanjutnya boleh menambahkan variabel yang belum diangkat. Siapa tahu nanti, square-nya bisa tambah naik lagi. gitu itu juga bagus jadi itu nah, ini secara tampilan seperti itu nah, dari ini bukan bapak ibu ada yang ditanyakan jadi yang pertama adalah ketika kita mengolah data nah, saya ulangi lagi variabel independen ini masuk di sini dependennya muncul di sini ini dalam hasil tabel hasil pengolahan metodenya summary-nya, di sini mempengaruhi sebesar 80,2 persen ini variabel keempat ini menjelaskan sorry menjelaskan sebanyak 80,2 persen seperti itu bagus ini berarti peneliti dapat ini melibatkan variabel yang diduga memang bisa-bisa untuk menjelaskan nantinya berefek pada pengaruh hasil nah ini ini ANOVA ini kita lihat dari ujf-nya Biasanya banyak yang membahas bahwa ini uji secara bersama-sama simultan dan sebagainya. Nah, kalau signifikan, berarti keempat model independen ini dapat dapat memunculkan atau kalau ada anggapan pengaruh secara bersama-sama iya. Atau bahasa lainnya model yang kita angkat itu dapat digunakan untuk memprediksi. Memprediksi ya modelnya yang bagaimana sih? Yang itu loh. Y sama dengan alfa plus beta X1. Nah, kalau seperti ini, X-nya sampai 4. Nah, karena variabelnya ada 4, berarti X-nya sampai 4 modelnya nanti. Y-nya adalah ansnya. Nah, seperti ini. Modelnya ini bagus. cf nya bagus, dapat mempengaruhi secara serempak simultan. Bahasa yang sejenisnya. Dilihat dari signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Atau bisa dilihat dari nilai F-nya ya nilai F-nya nanti bisa dilihat di tabel. Setelah nilai F ini lolos, signifikan kita bisa lanjut ke apa? Eh, ini melihat dari nilai T-nya. F-nya ini lolos, kita lanjut. Pak, kalau F-nya tidak lolos, tidak signifikan gimana? Ya kita perbaiki dulu datanya sampai lolos. Bisa di outlier atau bisa diperbaiki datanya, bisa diperpanjang pengamatan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke T nya kalau pelnya cluenya yang di sini signifikansinya itu berpengaruh apabila lebih kecil dari 0,05 maka variabel apa dari tampilan ini yang berpengaruh Bapak Ibu kalau signifikansi diterima berpengaruh itu adalah lebih kecil 0,05 berarti di sini variabel apa yang berpengaruh Bapak Ibu nih ini kan ada nilai sig ya. Kita itu batasnya 0,05. 0,05 itu apa sih? Itu ini ya, Batas signifikansinya atau batas kalau kita bisa bilang tingkat kesalahan yang ditolerir itu hanya sampai 5%. Itu biasanya sering ada di penelitian-penelitian ekonomi, sosial dan sebagainya. Kalau di sini yang lebih kecil dari 0,05 yang mana? Bapak Ibu atau Pak Parwi atau Pak Lukman Hamdani? kita bisa lihat di sini variabel apa variabel apa itu dilihat dari sini dilihat dari pojok kiri ini. Nah, ini nah kalau dari sini yang paling kecil yang mana paling kecil eh paling kecil yang lebih kecil yang lebih kecil dari 0,05 yang mana eh, ini tampilannya sama ya? itu Pak Bayu dalam yang mana Pak Parwi? Income itu lebih kecil. Betul sekali Pak Parwi. Karena di sini 0,000. Nah, seperti itu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Dan saving. Saving, betul sekali. 0,010 0, 0, ya. Nah, di sini kalau kita lihat secara matematis, secara angka, itu nilainya lebih kecil dari 0,05. 5 ini batasan. Batasan signifikansi ya nilai signifikansi nilai yang dimana tingkat kepercayaan ke tingkat kepercayaan berarti 95% Alfa yang dapat ditolerir 5% itu batasnya ya. nah, seperti lah kalau yang lain tingkat signifikansi itu ada berapa saja sih Pak gitu ada satu 1 5% sampai 10% kita kalau pakai 10% kita kalau pakai 10% berarti 0, satu berarti size ini masih bisa diterima hipotesisnya masih bisa diterima uh, ini uh, signifikansinya atau biasanya nanti bisa dibilang ini berpengaruh nah, seperti itu ini berpengaruh secara signifikan biasanya bapak ibu bicara seperti itu nih ya kalau kita bicara signifikan udah pasti pengaruh nah, ini. mempunyai pengaruh. Kalau tidak signifikan ya sudah pasti tidak punya pengaruh gitu. Nah, gitu. Jadi di sini sesuai saw jawaban dari Bapak tadi nih Pak Parwi tadi menunjukkan bahwa income dan saving ini berpengaruh. Nah, sorry, mempunyai mempunyai ini nih dampak yang sangat penting banget atau signifikan kan penting vital dan sebagainya nah, seperti itu. Tapi beda dengan ses, SES. kalau kita pakai 10%, apakah boleh? Boleh saja boleh saja ketika kita pakai batas signifikansinya 10%, boleh boleh saja asal nah, ada kesepakatan dengan pembimbing ya nanti ketika diuji biar uh, penyaman persepsinya sama ketika menjawab ya. dan bisa dikonfirmasi oleh pembimbing uh, tapi kalau ini 19%, belas ini saya kira tinggal kesalahannya cukup tinggi ya cukup tinggi jadi uh, kemungkinan paket tingkat signifikan satu lima sepuluh pun juga tidak bisa diterima artikan signifikan itu uh, Penalaran logika yang lain gimana? Oke, saya akan contohkan. Kalau di kesehatan, signifikansi itu yang bisa diterima adalah satu persen. Kenapa satu persen? Ya, karena kita buat obat, buat apa mendiagnosis itu sangat dibutuhkan keakuratan yang tinggi di atas sembilan atau minimum sembilan lah. Bagaimana kalau tingkat kesalahan itu sampai lima persen? Masih, eh masih, pasiennya bisa jadi malah praktek, kan seperti itu. Ya kalau yang pas, kalau enggak lah maka kalau kesehatan dan lain tingkat signifikansi ini dibatasi di satu persen, sosial ekonomi dan sebagainya itu lima persen, mungkin politik dan sebagainya umumnya menggunakan 10%. persen. Jadi atas dasar pengolahan ini tadi ada dua variabel yang berpengaruh yaitu income dan saving. Tapi kalau kita menggunakan tingkat signifikansi 10%, itu ada tiga: size, income dan saving. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, dari tampilan data ini, itu kita bisa baca, nih, baca mana yang berpengaruh. Sampai kita buat bisa kembali ke persamaan yang tadi, ya, yang persamaan yang ditampilkan oleh Pak Lukman di tampilan web tadi. Itu ada persamaan y sama dengan alpha plus beta x, atau saya ilustrasikan y uh, ini, ya, n sama dengan alpha plus beta x satunya ses dan sebagainya seperti itu itu mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa saya aturkan terkait uh, analisis regresi berganda atau multiple regression di program SPSS seperti itu Ye, saya kembalikan ke moderator atau Pak Lukman monggo kalau ada diskusi monggo saya sangat ada buka sekali untuk itu Mungkin Pak Ibu yang interna kami persilakan. Sudah jelas semua ini. Alhamdulillah. Bisa lebih cepat, ini monggo bapak ibu semua yang mungkin ingin bertanya, kami persilahkan atau masih bingung atau apa. <laughs> nah, seperti itu. Jadi, tampilan seperti ini tadi bermula dari bermula dari seperti ini, bermula dari tampilan ini ya bapak B. tampilan sorry ini tampilan ini bisa jadi pengolahan data dan hasilnya seperti tadi yang terus kita bisa memutuskan apakah nanti hipotesis yang kita buat itu diterima atau tidak dapat diterima nah, seperti itu nah itu menjelaskan dari model tadi ya modelnya yang mana sih pak? modelnya yang ini ya modelnya yang mana ya? ini oh ini nah ini kan variabelnya dampak atau sini persamaan j sama dengan bla bla bla, bla gitu kan ada kok X4, nah, kan variabel independennya ada 4 tadi ya. Terus Y-nya apa? Income. Kita perlihatkan nih. Dan nah, gini. Angka-angka ini didapat dari hasil olah data yang tadi. Ini bukan nol. hasil olah data yang ada di tampilan SPSS tadi ya Bapak-Ibu ya. Hmm, ini bersamaannya. nggak Bapak-Ibu atau Pak Lukman. Pak Lukmannya mana ini? Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Oke, eh, baik, eh, moderator izin bertanya, biar ada yang bertanya. Ya. <laughs> pertanyaan saya untuk Pak Bayu ya, Prof Bayu. Eh, misalkan kita sudah tadi memasukkan angka-angka yang di Excel itu. Nah itu dilihat ada yang tidak berpengaruh misalkan. Oke. Nah, biar kita selaku peneliti misalkan, wah ini kok enggak berpengaruh misalkan, biar berpengaruh semuanya, angka-angkanya saya ubah itu secara ada etik etika ya, Pak? Itu ya? boleh atau nah, okay. tidak? Oke. Okay. Oke, matur semuanya. Terima kasih ya. Ini kalau Pak Parwi ini Kebetulan sebelumnya udah kenal ya sama Pak Parvi, ini juga akademisi juga. Ini dari Jawa banget ini, paturnsun. Kalau gitu. <laughs> Kak Nursakina Hasriyanti ini, Mauliati kayak gitu ya. <laughs> nah, dari Setiony ini dari Sumatera Utara. Ah gini. Oke okay, saya fokus lagi kembali ke pertanyaan Pak Subarwi jadi kadang peneliti itu dirasa aman kalau variabel independennya itu berpengaruh seperti itu ya Pak warwi ya diharapkan berapapun variabel independennya diharapkan berpengaruh semua kalau bisa jadi nggak ada masalah seakan-akan seperti itu tapi Realitanya, hasilnya memang ada yang tidak berpengaruh dan ada yang berpengaruh, nah, seperti itu. Apabila ada yang tidak berpengaruh, apakah kita boleh memodifikasi data kita, memodifikasi data kita, agar nanti hasilnya, dalam hal ini berarti kan dipaksakan, dipaksakan untuk hasilnya itu berpengaruh, nah, seperti itu. Itu secara etika bagaimana? Jadi kalau kita lihat pada prosesnya, kalau memang hasilnya tidak berpengaruh, sebenarnya seorang peneliti itu juga harus menyatakan bahwa hasilnya memang tidak berpengaruh selama selama apa enggak, proses prasarat uji prasarat itu tidak ada malah asumsi klasik bla bla bla itu tidak ada masalah, kalaupun tidak berpengaruh saya kira tidak masalah. Kalaupun dipaksakan menjadi berpengaruh itu menjadi masalah karena tidak menunjukkan, tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau bisa dibilang nanti malah bias seperti itu. Asalkan semua pengururan proses ini semua sudah kita lakukan sebagaimana mestinya, kita sebenarnya tidak perlu memaksakan karena secara etika itu kurang tepat, tidak tepat atau tidak dianjurkan. Bagaimana mungkin kita seorang akademisi menekankan kepada mahasiswa, kepada anak didik, kepada mahasiswa pimbingan kita untuk uh, menyatakan bahwa hasil yang sebenarnya tidak berpengaruh, kok dipaksakan berpengaruh dengan mem memanimulasi, memodifikasi angka yang tidak seharusnya. gitu. Berarti juga ini hal yang tidak tepat dan tidak dianjurkan. Uh, berarti tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Sebenarnya tidak masalah. Asalkan seorang peneliti itu mempunyai justifikasi. Kenapa sih kok bisa tidak berpengaruh? wong penelitian sebelumnya ini berpengaruh semua kok. Ini tidak bisa tidak berpengaruh. Berarti itu peneliti harus tahu ada kejadian apa, ada momen apa, ada hal apa yang menyebabkan hasilnya itu tidak sebagaimana sesuai dengan hipotesis yang telah kita susun Bapak-Ibu seperti itu ini menarik sekali kejelian peneliti untuk mengungkapkan nah, seperti itu saya pernah saya pernah penelitian ini saya menduga pengaruhnya adalah pengaruh signifikan eh signifikan positif hasilnya adalah signifikan negatif Wah ini apa nih memacu peneliti atau saya sendiri ketika dulu kuliah di Medan mencari tahu ada apa sih kok ukuran perusahaan ini ternyata pengaruhnya malah negatif terhadap laporan sosial itu sampai saya cari tahu ke salah satu peneliti senior BI, ya namanya Pak cacep Pak Cecep Maskanul Hakim apa ya nggak salah berita sudah purna atau sudah pensiun tapi memang ilmu beliau itu luar biasa terus saya dibilang ya kalau memang perusahaan sudah mapan, mereka sudah tidak lagi berfokus pada hal-hal yang demikian Nah, karena ibarat mereka sudah mapan, mereka sudah mencapai pada posisi yang apa, anggih, bisa dibilang sudah uh, bukan stagnan. Ya, sudah mapan itu, mereka fokus pada pencapaian kinerja yang lebih bagus lagi. Beda kalau perusahaan kecil, perusahaan kecil ini mereka pasti berjuang memikat nah, investor dan sebagainya untuk tertarik. Oh, ternyata seperti itu. Itu sampai saya cari tahu, gitu, Pak Parwi. Jadi demikian. Jadi bukan lantas tidak berpengaruh atau tidak sesuai hipotesis itu penelitian ya buruk, jelek, dan sebagainya. Saya kira fan-fan saja tidak masalah asalkan peneliti ini benar-benar mengetahui ada apa sih, kok hasilnya bisa demikian. Maka kalau jawabannya bagaimana secara etik, saya kira kurang beretika nanti kalau kita memaksakan untuk sampai mengubah data seperti itu bapak Parwi. Hmm. Okay, ya. okay. terima kasih Prof. Bayu sangat <laughs> mengapresiasi. Ya. Okay. Terima kasih Pak Parwi semoga bisa memuaskan. Tunggu? Ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Rosi yang mana pertanyaannya? Bapak izin bertanya apakah betul tul -tul SPSS ini tidak sebagus STEM PLS, apakah kekurangan dari SPSS ini dalam pengolahan data dan data seperti apa saja yang lebih cocok diolah dengan SPSS? Karena ada juga dosen yang sepertinya lebih menganggap analisis regresi ini biasa-biasa saja dan kurang powerful sehingga lebih free-fair hmm. menggunakan bagaimana menurut pendapat Bapak? Oke. Okay. Jadi sebenarnya dalam tingkatan ilmu itu kan ini ya tingkatan Maksudnya tingkatan uh, kependidikan kayak S1, S2, S3 Oke okay, sebelum masuk ke pertanyaan itu mungkin saya uh, prolognya seperti ini Jadi mahasiswa S1 ini ibaratnya adalah implementation kan? Jadi mengimplementasikan apa yang sudah ada nah, Kalau S2 adalah inovasi Kalau S3 adalah intensi, nah, kebaruan gitu saya kira kembali lagi SPSS, Eviews dan sebagainya ini alat, alat, alat itu membantu kita. Jangan disalahkan alatnya. Ibarat kita mau mengiris Apa? pakai pisau, alat yang tepat apa pisau? Masa kita harus pakai kapak? Kan nggak mungkin. Pilihlah alat yang sesuai nah, gitu. Beda lagi nanti kalau kita ini ya mengupas apa namanya mengupas kelapa muda itu kan nggak pakai pisau enggak selesai selesai kan bisa pakai alat lain yang sesuai gitu ini masalah alat nih kenapa spss dirasa tidak bagus karena spss ini udah banyak banget yang menggunakan bukan berarti tidak bagus ya tidak bagus ini tetap bagus tinggal kita mengolah bisa pakai alat apa saja. Nah, terus bedanya dengan sem pLS terus sem dan sebenarnya sem ini ada dua, deh. Soft modeling sama hot modeling. Nah, yang soft modeling ini seperti pLS, gsk dan sebagainya itu soft modeling. Soft modeling itu mengabaikan uji-uji prasyarat. Biasanya kata karena keterbatasan data dan sebagainya. Nah, berarti ada analisis. Ini analisis yang lebih rumit nih kalau sem karena dia melihat analisis jalur dan sebagainya. Tapi moderasi pun ternyata bisa diolah pakai sem nah seperti itu. Terus sem yang hard modeling itu kayak pakai amos, ah, lissrel dan sebagainya yang harus melewati uji-uji prasyarat. Nah tergantung lah kalau kita cuma penelitiannya cuma melihat variabel secara langsung, hubungan secara direct, ya ngapain kita susah-susah pakai sem gitu. Artinya kita pakailah alat yang paling sesuai gitu kan. Masa kita ngupas belimbing, ngupas apa aja pakai kapak, golok. Ya, kan repot banget seperti itu. Sesuaikan alat yang sesuai gitu. Beda lagi nebang pohon yang mungkin pakai ini ya. Pakai ya kapak atau yang lebih lebih Iya lah seperti ini beratnya, khasiatnya. Khasiatnya memang kalau sem apa ya, PLS dan sebagainya. Ini untuk model yang tidak hanya tertampil di Word ini saja. Ini kan variabel secara directly, ya, secara langsung. Wah, kalau SPSS, PLS, dan sebagainya, itu bisa kayak jaring laba-laba itu. Kita bisa olah dengan SPSS, eh, SPSS, SAM, bisa PLS, dan sebagainya. Kita bisa difasilitasi oleh analisisnya karena orang biasa-biasa saja, karena sudah sering digunakan, tapi itu tidak menjadi masalah karena itu adalah alat yang tepat gitu sebenarnya itu alat yang sudah tepat untuk digunakan nah, gitu jadi karena wah karena sudah seringnya kita basi sebenarnya bukan basinya basi itu apabila variabel yang kita angkat itu sudah sering diteliti itu basi tapi kalau alatnya saya kira jangan dipersalahkan dong kasihan nanti alatnya nah, ini karena membantu kita untuk menemukan jawaban atas permasalahan ini hanya alat saja kalau ada alat, lain selain SPSS yang mungkin sama fungsinya, enggak masalah. Tapi SPSS bukan berarti penggunaan SPSS itu kemunduran, ya. Karena dulu mungkin SPSS menjadi alat yang awal-awal digunakan, sehingga pada sampai saat ini dirasa biasa-biasa saja. Kita tidak biasa ketika menggunakan alat yang baru. Ah, itu apa itu GESKA dan sebagainya, karena kita jarang mendengar, sehingga oh ini menjadi tidak biasa. Bukan seperti itu juga. Sebenarnya ini tergantung alatnya dan alat juga tidak bisa dipersilahkan. Maka kalau SPSS ini dianggap biasa, misalnya kayak regresi dianggap biasa, pasien mahasiswa anak S1, suruh meneliti pakai intervening atau moderating semua. ya bisa, ini. bisa meletup nanti. Karena kan S1 pada hakikatnya kan implementasi. Ya. Implementasi itu, kalau menurut Prof apa Sugiono itu kan menerapkan apa yang sudah ada gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, seperti itu. Kak Nur Sakinah atau Pak Lukman atau Ibu Rosi gitu. Mungkin ada feedback dari Bu Rosi? Monggo. Bu Rosi silakan. Ada feedback? oke okay, prof sebelum ke yang lain, prof untuk variabel minimal dalam regresi ini berapa prof empat atau berapa 25 atau berapa prof untuk apanya nih variabel variabel independennya prof saya kira bisa banyak prof. Bisa minimal satu nah, karena lebih dari satu bisa di input tadi bisa input. Nah, Cuma kalau lebih banyak kan berarti variansnya angka lebih banyak nih nah ditakutkan nanti pada model sebenarnya enggak masalah juga ketika memang cara mengukur apa dari variabel itu benar-benar sudah cepatnya seperti itu kadang bisa bias kalau alat ukurnya tidak sesuai tidak menunjukkan uh, apa enggak uh, apa yang sebenarnya data itu harus menunjukkan anu Gih? realita yang sebenarnya gitu uh, ini sangat terkait dengan alat ukurnya alat ukurnya ya, makanya seringkali di ditanyakan oleh penguji. alat ukurnya apa? Apakah ini sudah sesuai? Emang bisa diukur pakai itu? Blablabla, jurnalnya siapa? Artikelnya mana? Referensinya? mana? Ya Allah, banyak banget. Banyaknya dan seperti itu. Karena mereka mencoba untuk memastikan, memastikan apakah memang alat itu benar-benar berfungsi seperti itu. Alat ukurnya nih, alat pengukurannya, mohon maaf, pengukurannya. Apakah sudah tepat? Kalau SPSS itu tadi SPSS itu alat statistik nah, kita sudah bahas sih. Karena mungkin sudah banyak yang menggunakan, tapi bukan ini ya, bukan itu sebuah apa nih kelemahan tidak? Itu hanya alat, alat membantu kita. Wah, kalau kita bayangkan kita menghitung pakai manual, nggak selesai-selesai itu penelitian kita <laughs> lama sekali bisa selesai kan? Ya manual manual Prof ya. <laughs> Kalau dulu manual, manual, manual ya nah, gitu -gitu. Sekarang kita kan dibantu alat-alatnya alat. tidak Garibut sama. Alat. alatnya karena sudah sering digunakan nah, gitu ah, ini oh, bro, bro kadang mahasiswa S1 ataupun apa kadang penelitian sama hanya tempat atau objek doang berbeda apakah itu dibolehkan bro ah, Oke okay. jadi ini menurut apa yang disampaikan oleh Kumar ya Kumar di F itu dalam membahas riset gap. sebenarnya di TikTok, saya punya TikTok itu saya pernah bahas itu. Nah, terkait riset gap. dipindah tempatnya, lokasinya, apakah boleh tahunya berbeda sebenarnya? Apakah itu sudah bisa dibilang berbeda? Iya, bisa dibilang berbeda. Nah berarti ada gap in, gap in population, gap in, example gap in. Times dan sebagainya itu enggak masalah. Tapi kadang kan kita sebagai pembimbing masa ya cuma berubah itunya saja kan seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya berbeda, apakah itu diperbolehkan? Saya kira sah, -sah saja, sah, -sah saja, boleh-boleh saja. Kan sudah berbeda. nah Sudah berbeda. Dulu di misalnya kita ibaratkan dulu ngambil data di Papua, sekarang di Jawa, apakah sama? Mungkin juga berbeda hasilnya. Mungkin. Walaupun konsep risetnya sama loh ini, nah seperti itu. Jadi boleh pak, saya menurut literasi di Kumar di artikelnya itu, jadi gap itu bisa banyak kan? Metodologi, population, teori, fenomena, bla bla bla bla kan, seperti itu. Nah itu kesenjangan nah, gap juga boleh. Tapi kita akan pasti standar kita <laughs> masa cuma itu gitu. Nanti malu lah kalau ditanya kan, gitu kan. Nah, ya, gitu. Seperti itu Pak Lukman. Monggo yang lain boleh silakan. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Yang Pak Yang bertanya. Tanya lagi Bapak Ibu. Gitu ya. Itu. Jadi kalaupun nanti ada apa diskusi di luar ini eh, saya tetap boleh Pak Lukman. Saya tetap boleh diskusi di luar apa nggih kegiatan webinar ini oh, Monggo silahkan saya nggak masalah malah, malah saya apa nge? tertarik sekali untuk bisa saling berdiskusi berdiskusi satu sama lain untuk membedah membedah apa hal-hal yang sekiranya baru Monggo untuk Bapak Ibu semua ada ibu Umi Hanifah nah, ini banyak sekali gitu kalau ada yang ditanyakan ya. lagi ya boleh banget. Ini, prof, sebelum mancing yang lain, prof. Untuk regresi berganda ini, apakah ada uh, apa angka errornya, prof? Lima, sepuluh. Oh, gimana, prof? Uh, mungkin uh, ini ya uh, yang dimaksud apa nih? Apa lima, ya, sepuluh apa itu? Iya. Uh, kalau error pasti ada. Ya. Error, pasti bukan kita bukan ini barangnya kita kan bukan produk yang sempurna ya bahkan prediksi kita pun nggak mungkin 100% pasti ada errornya pasti ada errornya karena di persamaan itu kan plus yang terakhir adalah plus error nah, seperti itu nilai error itu dilihat dari mana sih Pak dari hasil pengolahan data tadi ada di ada di seperti itu Nah Cuma alfa, tingkat yang ditoleransi, tingkat yang diperbolehkan itu ada 1, 5, 10 ya. Jadi kita bisa diterima, bisa praduga kita bisa dibuktikan diterima itu, kalau minimum itu tingkat kesalahannya ada yang satu itu di ilmu kesehatan. Itu logikanya gimana sih Pak? Ya kalau kita uji coba buat obat, kan kita nggak boleh. Uci, coba kita kesalahannya sampai lima persen, minimum di bawah satu nah, persen Namanya untuk kesehatan kan, bahkan mendekati 100% gitu, mendekati. Nah, itu di kesehatan dan sangat logik banget nih. Kalau di ekonomi, nah, di ekonomi ini bisa ditolerir sampai lima alfanya, alfanya bisa sampai lima Ada lagi yang paling besar di sepuluh persen tingkat signifikansinya, artinya apa? Misalnya kesalahannya dengan kesalahan sampai 10% itu atau 9% berapa masih bisa diterima hipotesinya itu biasanya ada di keilmuan politik dan sejenisnya seperti itu. Begitu? Stand, CEO, CEO, <tuh -tuh. itu masih shalom bapak ibu yang ingin bertanya yang pak Karis, pak Karis ini padahal juga pakar ini, menghilang dia aparwi bu umi dari yang lainnya ini apakah apakah itu cuma regresi saja sebenarnya banyak sekali banyak sekali di spss itu tidak hanya regresi berganda saja banyak sekali Nah, karena yang sering kita bicarakan atau yang sering dimunculkan oleh peneliti itu biasanya pengaruh kausalitas apakah selain itu ada ada biasanya komparasi perbandingan itu ada perbedaan uji beda juga ada seperti itu deskripsi juga ada tapi kan deskripsi kan masa deskripsi diangkat jadi riset kan biasanya jarang nih banyak universitas sudah tidak memperbolehkan kalau riset itu hanya di tataran deskriptif mendeskripsikan anggaran nah. paling tidak ya uji beda atau eh, ini komparasi uji beda atau kausalitas nah. begitu bapak Lukman Hamdani yang saya hormati bapak ibu semuanya Monggo kali masih ada si ada waktu untuk diskusi setengah jam kalau tidak ada, bisa prepare ini kita untuk buka bersama di akhir pekan. Ya, saya kira nggak ada pertanyaan lagi ya Pak temannya. Bapak Ibu ada yang ditanya lagi Bapak Ibu sebelum ini karena Oh cukup, oh, oke okay. oh, Cukup persiapan buka puasa. Mbak uh, silakan. Baik Pak closing statement beliau. Itu kan, Pak. Closing statement beliau. Choice. Oh, yeah. Banyak kali closing statement. Ah, <laughs> Ya udah, benar, benar. saya berpikir dulu nih. Closing statement apa ada ini ya? Harusnya terkait dengan keilmuan yang kita bahas, ya. Hmm. Oke, okay. terkait dengan ini, ya. Terkait dengan riset, nah, semakin kompleks dan sebagainya, gitu kan? Semakin kompleks, semakin menarik, semakin banyak risiko yang diambil. Maka, closingman adalah ingat bahwa sesuatu yang berharga ini tidak didapat secara mudah termasuk dalam menghasilkan penelitian dari apa dari dari pengolahannya semakin rumit modelnya semakin bagus semakin kompleks berarti seperti itu ada sebuah pengorbanan yang harus diarahkan nah, kesuksesannya itu bukan lagi kesuksesan yang standar saya kira kesuksesan yang lebih dari standar jadi apapun yang kita korbankan semakin tinggi resiko semakin berharga itu nanti yang berefek pada pencapaian yang akan kita capai gitu siapa yang menentukan pencapaian itu ya kita sendiri apakah kita ingin yang standar saja atau B saja gitu B cukup bagus sih tapi saya kira nilai A juga lebih bagus gitu nah bahwasanya dari itu semua hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Nah, gitu. Begitu Pak Lukman. Nah, kan gitu kan. Prosesnya ini pengen cepat lulus, oh, jadi yang tercepat. Oh, seperti itu Pak Lukman. Itu like. Saudara itu statement Pak Lukman. Baik, Pak. Baik. Semoga materi yang disampaikan Bapak Dr. Bayu Udi Cahyo bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku dari Lembaga Wakat milenial mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan juga seluruh Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Wemider kali ini. Saya selaku moderator undur diri semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Pak nah, Bayu. Ya, terima kasih Kak Nasution. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak, <laughs> terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak eh, Parwi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, terima banyak semua. Ini dari Medan, ini dari Medan juga itu, Kak Nur Sakinah. Ya Pak dari apa Sumatera Utara, masih pelosok. Ini tapsel ya. Pak tapsel Pak. Ya tapsel ya. Iya Pak. dari